Hai everyone, jumpa lagi dengan saya Marcel di channel kesayangan Anda di Bu Channel Seperti kalian ketahui, Jawa dan Bali masih melaksanakan yang namanya PPKM Sampai tanggal 9 Agustus Jadi untuk video jalan-jalannya, kita tunda dulu sementara Dan hari ini saya akan berbicara tentang salah satu HP flagship dari Samsung yang turun harga di tahun 2021 ini adalah HP Samsung Note 8. HP ini pada awal peluncuran di tahun 2017, itu dibanderol dengan harga kurang lebih 13 jutaan. Dan sekarang dijual dengan harga untuk varian 6 per 64GB nya itu di kisaran harga 3,8 juta. Oke, kita langsung saja mulai dengan membahas fitur apa saja yang ada di HP ini dan apakah masih layak dibeli di tahun 2021. Kita mulai dari sisi desain. HP ini memiliki dimensi 6,3 inch dengan edge display dan build quality yang sangat kokoh dengan frame metal. Serta layar depan dan belakang yang sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Serta disematkan layar Super AMOLED beresolusi QHD+, dengan rasio 521 ppi. Ciri khas layar Samsung banget ya yang mana sangat memanjakan mata saat menonton atau sekedar scroll-scroll sosial media dari sisi hardware Note 8 menggunakan chipset Exynos 8895 GPU Mali 671 MP20 dual SIM dengan RAM 6GB dan storage 64GB yang bisa di upgrade sampai 512GB memiliki dua kamera belakang yang masing-masing 12MP dan kamera depan 8MP sudah dilengkapi dengan security login seperti fingerprint, iris scanner, dan face recognition serta disematkan baterai 3300 mAh dari sisi portability dia sudah memiliki headphone jack sudah menggunakan USB type C serta bisa dicas menggunakan wireless charging dan sudah memiliki NFC HP ini juga sudah ada sertifikat IP68 yang mana bisa tahan air dan debu. Seperti kalian tahu, kalau jajaran HP Note Samsung itu selalu dibekali dengan s Pen. Yang mana sangat bagus untuk kalian yang mau kerja cepat, dari mana saja, dan mengedit atau mengirim file-file penting tanpa memerlukan laptop. Oke, okay, jadi uh, kita akan masuk ke poin yang sangat menarik. Yaitu adalah, mari kita bahas lebih dalam mengenai kamera pada HP ini. Di tahun 2021 ini, kamera handphone selalu menjadi salah satu sorotan utama bagi para pembeli HP, selain chipset yang digunakan. Note 8 memakai sistem dual kamera pada kamera belakang. Kamera pertama adalah kamera wide angle dengan bukaan f1.7. Dan kamera kedua adalah kamera telefoto dengan bukaan f2.4. Yang bisa menghasilkan dua kali op optical zoom. Dan kamera ini sudah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Yang mana sangat berguna mengurangi guncangan saat Anda melakukan pengambilan gambar. Selain itu juga sudah ada sistem live focus yang bisa menghasilkan foto yang bokeh. Untuk kualitas, untuk kualitas videonya sendiri itu ada pada resolusi 1080p 60fps dan 4K 30 fps di kamera belakang dan Full HD pada kamera depan untuk chipsetnya hmm, masih bagus kok menurut saya untuk sekedar main PUBG Mobile dan multitasking masih fine-fine aja nggak ada kendala sama sekali oke karena tadi kita sudah ngomongin yang bagus-bagusnya tentunya HP ini juga punya kekurangan kita masuk pada kekurangan apa yang saya temui Atau kendala dari HP ini yang saya alamin saat saya menggunakan HP ini Kendala yang pertama itu ada pada baterai Baterai yang digunakan termasuk kecil yaitu hanya berkapasitas 3300 mAh Yang mana pada tahun 2021 ini seperti teman-teman ketahui sendiri banyak Begitu banyak HP yang sudah Hadir atau muncul Dengan baterai yang jumbo Kelemahan yang berikutnya Karena dia menggunakan baterai yang kecil Sehingga Membuat HP ini cepat panas Terus Yang berikutnya selalu meninggalkan sidik jari Pada bagian belakang Dan licin saat digenggam Jadi kalian butuh yang namanya Casing HP untuk kamera tersendiri, seperti kalian ketahui, kamera ini hanya berresolusi 12 megapiksel pada kedua kamera belakang dan 8 megapiksel pada kamera dep depannya. Yang mana, seperti kalian ketahui, HP-HP di tahun 2021 ini sudah hadir dengan fitur kamera yang sangat wow. Ada yang 108 megapiksel, ada yang 4, bervariasi besar-besar resolusinya. Speakernya pun masih menggunakan mono stereo. Itu adalah beberapa kekurangan dari HP ini. Kita masuk pada kesimpulan. Apakah HP ini masih layak untuk dibeli pada tahun 2021 ini? Jawaban saya iya. HP ini dikhususkan untuk para pekerja casual kantoran dan siswa. Karena HP ini dibekali dengan S-Pen yang sangat bagus. Yang bisa digunakan untuk otak atik file karena seperti kita ketahui saat pandemi ini banyak yang diharuskan bekerja dari rumah dan daring sehingga memungkinkan anda mengirim file atau mengerjakan tugas dari mana saja tanpa ribet serta memiliki storage yang lega yang bisa di upgrade hingga 512 GB untuk segi foto dan videografi juga nggak kalah-kalah bagus kok Dibanding dengan HP zaman sekarang, berikut adalah beberapa contoh video yang saya ambil dengan menggunakan HP Samsung Note 8. Ini adalah mode perekaman 1080 60 fps Samsung Note 8 dengan menggunakan NL seperti ini uh, videonya. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Ini adalah rekaman Samsung Note 8. Front facing camera. Resolusi 1080. Seperti ini. Bagaimana menurut anda? Kondisinya handheld. bagus atau bagaimana menurut kalian ini adalah rekaman malam Samsung Note 8